Dengan postingan Bunda L sedang berkuda, Masya Allah banget ya, makin keren, makin kece, dan postingan makin bangga dengan seorang lesti. Soal olahraga, Bunda L memang persahabat ya, tentunya serba bisa. Kita yakin bahwa idola kesayangan kita emang selalu membuat kita bahagia. Kita lihat persahabat di beberapa tanggapan komentar, salah satunya dari akun Riana Anies Kornopi. Jadi Lesti multi -talenta. Bismillah atlet joki nasional Next Masya Allah Luar biasa Multi -talent. Itu Persahabat ya Mampu Membuat kita semakin bangga dengan sosok Lesti Luar biasa Serba bisa Bunda L hebat banget Kemudian juga persahabat kita lihat Di unggahan Bu Fir Begitu banyak para fans yang DM Bu Fir Persahabat ya karena sudah merindukan sekali dengan BBL, Assalamualaikum Bu Fir, sumpah kangen setengah mati Aku sama Leslar dan Abang El Gimana kabar mereka Bu Fir? Katanya tuh persahabat ya Masya Allah, emang Leslar selalu bikin kangen persahabat Kita lihat juga berikutnya Januari udah hampir habis, vlog nggak kunjung muncul Katanya tuh persahabat ya, ini mengenai vlog Kata papa, waktu itu segera sabar ya. Doain juga biar lancar semuanya. Itu jawaban dari Bu Fir. Kita lihat juga berikutnya. Di sini ada postingan persahabatan. Segeranya sampai kapan, Bu Fir? Kita lihat jawaban dari Bu Fir. Sampai musim rambutan, tak jua aku berjumpa. Oh Tuhan, ini kecobaan Wow, <laughs> ini cute banget. Doakan saja ya mudah-mudahan Leslar Entertainment kembali. Tentunya bangkit. Segera menyuguhkan kejutan bahagia Untuk kita semuanya Amin Selanjutnya, disimak juga bersahabat Ada informasi dari Marwah FC Satu jam yang lalu memposting sebuah kalimat Yang punya tim Mau main besok jam 8 malam Di tribun, silahkan hubungi itu tuan Wow, Bismillah saja, mudah-mudahan Papa B bisa ikut main sepak bola Bersama tim Marwah Kita bahagia Kalau Papa B bisa bergabung dengan tim marwah FC, doakan saja yang mudah-mudahan ada kabar baik yang kita dapatkan dari Papa Bilar. Kemudian, juga bersahabat, kita lihat ini ada sebuah video persahabatan ya yang diunggah oleh akun fanbase Leslar Sweety. Memang, kalau tidak membahas soal Leslar, orang-orang terutama bersahabat netizen itu selalu saja. Fitnah selalu saja iri dan nyinyir kepada Leslar Ini salah satunya persahabat yang diunggah oleh akun fanbase Leslar Namun kita selalu juga dengan kalimat komentar nih persahabat Salah satunya dari akun UltinUltin234 Nah benar ini bun, waktu itu saya komen dimana perempuan ini nih Syukurlah bunda nge-up biar pada tahu. Coba deh tonton wawancaranya, kejam banget fitnahannya kita lihat juga tanggapan lain dari Akun Tianti 24 oleh Selar al Orang-orang yang suka fitnah dan head comment gak ingat akhirat ya Jika dia sudah fitnah dan hina orang, tiba-tiba Allah panggil dia menghadapnya Dan orang yang difitnah sakit hati Itu akan berat di akhirat dan sudah pasti menjadi ahli neraka Kita lihat juga mena selanjutnya dari Idas Kurniati 9 Nah ini bunda, orang sosokan sosok kenal papa bi ikut-ikutan nimbrung aja pengen lihat dia minta maaf tuh persahabat. Begitu banyak komentar komentarnya juga persahabat ya, memang membenarkan orang ini persahabat ya ngaku-ngakunya kenal dengan papa bi tapi sampai memfitnah papa bilar. Doakan saja mudah-mudahan Leslar selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik.